serta klik tombol notifikasinya sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik seputar Let's Learn tentunya Menemani santai siang kalian saat ini, pemimpin akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya vitamin-vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini, kita mendapatkan kabar bahagia. Alhamdulillah, persahabat ya, vlog di channel Youtube Titik Kamal ini sudah trending 3. Persahabat ya, kaget banget melihat Youtube. Tiba-tiba vlog Leslar yang berkolaborasi bersama Titik Kamal di channel YouTube-nya Titik Kamal. Persahabat ya, ini sudah trending 3. Wow! Ini kebahagiaan dan suatu kebanggaan Masya Allah, Abang El Memang menarik perhatian banget Masya Allah, mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu membawa Berkah untuk banyak orang Postingan ini pun Diunggah oleh akun Leslar Comic Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, tabarakallah, kaget, Nongki di trending 3, Alhamdulillah berkah, dan Masya Allah isi vlognya juga bagus banget Yuk, sama-sama terus kita support Leslar, dan jangan lupa juga persahabat ya, kita selalu mendukung karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment Kemudian, kita simak juga, masih di uang akun Instagram yang sama Meri kembali nih persahabat ya. Postingan dari Kak Divi Wow ini sih luar biasa nih persahabat ya BBL memakai kostum adat Jawa Ini comel banget persahabat ya. Salfok dengan sandal atau sepatu yang dikenakan hampir mau lepas tuh Aduh ini mah cute dan sangat menggemaskan Hingga komentar pun pasti banyak diberikan oleh leslo lovers Kita lihat bersahabat ya dari akun instagram Dina Dharma Putra mengatakan Terlalu menggemaskan ini katanya tuh Masya Allah Ada juga tanggapan lain dari akun instagram Pauli Naster mengatakan Masya Allah, Abang ganteng banget Sina, aduh Masya Allah banget ya Kita semua bahagia banget hari ini Melihat BBL Memakai kostum adat Jawa Ini sungguh keren banget Kemudian, persahabat ya Kita lihat juga di unggahan terbarunya Bunda Lesti Memposting foto cute bareng Abang Fatih Aduh Masya Allah banget ya, ketawanya Bikin ular banget nih Abang El Walaupun lewat jalur iklan kita dibikin happy banget hari ini langsung ala idola kita Disimak juga di kalimat caption info yang dituliskan oleh Bunda Lesti Assalamualaikum, Mom. sekarang abis mandi Abang L selalu aku semprotkan BATS Organics hair Volume booster loh Manfaatnya banyak banget buat si buah hati Yang pertama, meningkatkan kekuatan rambut si buah hati Yang kedua, menyehatkan kulit kepala Sehingga rambut yang tumbuh menjadi sehat dan kuat yang ketiga, menguatkan folikel guna mempercepat pertumbuhan rambut yang sehat Bats Organic Hair Volume Booster juga menggunakan bahan alami yang pastinya aman untuk buah hati kalian Yuk yang mau rambut buah hatinya sehat seperti abang L Bisa ikutan nih giveaway Hair Volume Booster dari Bats Organics nih Caranya gampang banget Yang pertama kalian harus follow akun Instagram Lesti Kejora dan akun Instagram batsorganics.id Organics.id yang kedua, kalian juga harus like dan komen Dan ajak tiga teman kalian buat ikutan di postingan ini Yang ketiga, isi survei yang ada di link bio organics.id Pemenang akan diumumkan pada tanggal 15 September 2022 Melalui Instagram Story Pemenang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat Good luck to info langsung ya Resmi dari Bunda Lesti Masya Allah, Abang Fatih ini selalu bikin kita semangat Abang El memang karismanya luar biasa Kemudian juga persahabat ya perhatikan Ini ada potret nih saat Bunda Lesti naik ke atas Ketika berada di aviarinya Wa Irfan Aduh kalian persahabat ya Pasti salvoknya bener-bener kepada Bunda Lesti yang mungil Yang lagi manjat ke atas Aduh Masya Allah berani banget ya Inilah kesayangan kita emang the best Momen ini pun diunggah oleh akun Leslar anskor emas, kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini. Sal Fox sama bunda lesti mungil yang lagi manjat ke atas, aduh masya Allah banget ya. Hingga komentar pun banyak sekali, tentunya diberikan. Salah satunya dari akun Pia Hazar anskor sapi mengatakan, ini nih yang ngebuat Al Fatih gage dan sangat anteng, masya Allah. Bundanya Al-Fatih, kesayangan, hati-hati Bunles, aduh Masya Allah banget ya Makin kak sabar juga Menyaksikan vlog Di aviarnya Irfan Hakim Pasti ini seru banget Kemudian juga persahabat ya Kita simak nih, ada potret Papa Bilar dan Teo Korean. Persahabat ya, ini dua Sejoli juga nih, ketua kelas Dan wakil ketua kelas Katanya tuh ya <laughs> Sehat terus untuk mereka. Mudah-mudahan selalu terahmi, tetap terjaga dengan baik. Kita selalu mensupport yang terbaik juga untuk idola kesayangan kita. Dan kita juga masih menunggu cidukan-cidukan terbaru di siang hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar baik, dan kabar menarik seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.